Halo teman-teman selamat datang di channel kakak Wah itu teman-teman bisa lihat kakak menemukan ada bola basket teman-teman Wow ini ada bola basket warna apa teman-teman Ini bola basket warna oranye dan garis-garis hitam Wah keren sekali kita akan mencari teman-teman bola-bolanya teman-teman Oke kita taruh dan diamkan di sini teman-teman Kita cari wadah untuk mengumpulkan bola-bolanya lagi Ayo cari-cari-cari Wow ini kakak sudah menemukan wadah teman-teman Oke, okay, let's go. Kita cari untuk mainan dan bola-bolanya. Ayo, cari-cari-cari-cari! Wow, ini kakak menemukan bola plastik, teman-teman. Wow, ini ada bola plastik warna apa, teman Ini warna hijau. Kita taruh ke dalam wadah. Kita cari, teman-teman. Cari-cari-cari. Wow, dapat lagi, teman Ada bola plastik, teman-teman. Ini bola plastik warna apa, teman Warna hijau lagi. Kita taruh ke dalam wadah. Kita cari, teman-teman. Cari-cari-cari. Wow. Ada lagi teman-teman. Kakak menemukan bola teman Ini ada bola plastik warna ungu. Wah, keren sekali. Kita taruh ke dalam wadah. Kita cari teman, cari, cari, cari. Wow. Ada lagi teman-teman. Kakak menemukan bola plastik warna kuning. Wah, keren sekali. Ini kuning emas. Kita taruh ke dalam wadah. Wah, kita cari teman. Cari, cari, cari, cari. Wow. Ada lagi teman-teman. Ini bola apa teman? Ini ada bola plastik teman. Wah, keren sekali. Ini bola plastik warna merah muda kita taruh ke dalam wadah. Nah, cari teman, cari, cari, cari. Wow, ada lagi teman. Kakak mendapatkan lagi. Ini bola plastik warna oranye kita lempar dan taruh ke dalam wadah. Oke, kita cari lagi. Cari, cari, cari. Wow, ada lagi teman. Kakak menemukan lagi. Ini ada bola plastik warna ungu. Wah keren, kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman. Wow, kita mendapatkan lagi teman. Ini bola plastik warna apa teman? ini warna merah muda juga. kita lempar dan taruh ke dalam wadah. ah keren kita cari, cari, cari, cari. Wow. ini kakak mendapatkan bola terakhir teman, teman. ini bola terakhir. ah bola bendera seluruh dunia. wah keren sekali. Wow. kita akan mengumpulkan dan taruh di samping bola ini teman, teman. dan kita hitung dapat berapa kakak hari ini untuk bolanya. satu, dua, tiga, empat. 5 6 7 8 9 10 Wah keren sekali teman-teman Kakak mendapatkan mainan bola-bolanya ada 10 Kita akan memastikan lagi apakah benar kakak mendapatkan 10 bola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wah keren sekali